Muhammad bin Abi Bakar bin Ayub bin Sade Al-Zari Al-Dimashki, bergelar Abu Abdullah Syamsuddin atau lebih dikenal dengan nama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dinamakan karena ayahnya berada menjadi penjaga di sebuah sekolah lokal bernama Al-Jauziyah. Ibnu Qayyim dilahirkan di Damaskus, Suriah pada tanggal 4 Februari 1292 dan meninggal pada 23 September 1350. Adalah seorang imam Sunni cendekiawan dan ahli fikih yang hidup pada abad ke-13. Ibnu Qayyim adalah ahli fikih bermazhab Hambali. Di samping itu, juga seorang ahli tafsir, ahli hadis, penghafal Al-Hur'an, ahli ilmu nahu, ahli usul, ahli ilmu kalam, sekaligus seorang muntahid. Itulah sekilas tentang Ibnu Qayyim dan kita langsung saja masuk pada pembahasan inti. Berikut kata-kata atau nasihat beliau. Selamat menonton, semoga Anda terhibur dan memetik pelajaran di dalamnya. Di kalian yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan info dari channel kami dan aktifkan lonceng kemudian like dan komen ya. Jangan rusak kebahagiaanmu dengan kekhawatiran, dan jangan rusak pikiranmu dengan pesimisme. Jangan rusak kesuksesanmu dengan kecurangan, dan jangan rusak optimisme orang lain dengan menghancurkannya. Jangan rusak harimu dengan melihat kembali hari kemarin. Membuang-buang waktu lebih buruk daripada kematian. Karena kematian memisahkan kamu dari dunia ini, sedangkan membuang-buang waktu memisahkan kamu dari Allah. Sepanjang kamu mengerjakan sholat, sejatinya kamu sedang mengetuk pintu Allah, dan siapa saja yang mengetuk pintu Allah, maka Allah akan membukakan pintu itu untuknya. Tidak ada sesuatu yang paling disukai oleh setan, melainkan melihat seorang mukmin yang berhati murung. Ketika kamu tidak memiliki pengetahuan, seseorang bisa saja membawakan kotoran kepadamu dan kamu akan mempercaya itu bisa menjadi emas. Waspadalah terhadap setiap jam dan bagaimana ia berlalu, dan hanya habiskanlah waktu itu dengan cara sebaik mungkin. Perbuatan dosa itu memiliki banyak efek samping. Salah satunya adalah bahwa dosa-dosa itu mencuri ilmu pengetahuan dari dirimu. Siapa yang ingin menyucikan hatinya, maka jadikan Allah sebagai tujuan yang diinginkannya. Obat paling bermanfaat adalah kamu menyibukkan diri dengan berpikir tentang apa yang seharusnya menjadi perhatianmu, dan bukan kepada hal-hal yang seharusnya bukan urusanmu. Ikhlaslah dalam usaha menggapai tujuan, maka kamu akan mendapati bantuan Allah di sekelilingmu Betapa anehnya Engkau kehilangan sedikit saja dan engkau menangis Sementara seluruh hidupmu yang terbuang sia-sia dan kau malah ketawa Kebahagiaan itu dicapai dengan tiga hal 1. Bersabar ketika mendapat cobaan 2. Bersyukur ketika mendapat kenikmatan 3. Bertaubat ketika melakukan kesalahan Siapa yang menyadari akan kebesaran Allah tidak akan pernah merasa nyaman dalam melakukan perbuatan maksiat Orang yang benar-benar jujur tidak akan peduli dengan statusnya di mata makhluk Lelaki sejati adalah ia yang takut pada matinya hati, bukan matinya raga Semakin kecil suatu dosa dalam pandanganmu, semakin besar dosa itu di sisi Allah Dan semakin besar suatu dosa dalam pandanganmu, semakin kecil dosa itu di sisi Allah Tak ada kegembiraan bagi seorang yang tidak menanggung kesedihan, tak ada kenikmatan bagi seorang yang tak memiliki kesabaran, tidak ada kesenangan bagi orang yang tak mengalami penderitaan, dan tidak ada istirahat bagi orang yang tak tahan kesalahan. Ketika Allah memberi cobaan kepadamu, itu tidak dimaksudkan untuk menghancurkanmu. Saat dia menghapus sesuatu yang menjadi milikmu, itu hanya mengosongkan tanganmu untuk menerima suatu pemberian yang lebih besar. Sabar adalah ketika hati tidak meratap dan mulut tidak mengeluh. Adakah kebahagiaan yang lebih besar dari kebahagiaan hati, dan adakah siksaan yang lebih pedih dari siksaan hati? Hijah kepada Allah itu mencakup, Meninggalkan segala yang dia benci, melakukan segala yang dia cintai, dan menerima semua itu. Tangisan taubat seorang pendosa lebih Allah cintai daripada tasbihnya seorang yang sombong. Kunci dari segala kebaikan adalah merindukan akhirat, dan kunci untuk semua kejahatan adalah mencintai dunia dan panjangnya angan-angan. Shalatnya orang-orang munafik itu salat yang hanya sebatas raganya, bukan hatinya. Kunci hidupnya hati terletak pada mentadaburi Al-Quran, tunduk kepada Allah dalam kesendirian, dan meninggalkan perbuatan dosa. Jangan rusak kebahagiaanmu dengan kekhawatiran, dan jangan rusak pikiranmu dengan pesimisme. Jangan rusak kesuksesanmu dengan kecurangan, dan jangan rusak optimisme orang lain dengan menghancurkannya.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 dan bukan kepada hal-hal yang seharusnya bukan urusanmu dunia ini ibarat bayangan kejar dia dan engkau tak akan pernah bisa menangkapnya Balikan badanmu darinya dan dia tak punya pilihan lain kecuali mengikutimu dia yang senantiasa menjaga hatinya dekat dengan Tuhan akan menemukan kedamaian dan ketentraman sementara dia yang senantiasa memberikan hatinya kepada manusia akan menemukan kegelisahan dan ketakutan Siapa yang lebih memilih Allah daripada semua hal yang lain? Allah pun akan lebih memilihnya dari yang lain. Tidak akan mungkin terjadi antara kecintaan terhadap lagu dan kecintaan terhadap Al-Quran bersatu dalam hati seseorang, kecuali salah satunya mengusir yang lain. Bacaan doa Nabi Adam memohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saat berada di bumi agama itu seluruhnya adalah akhlak. Barang siapa semakin baik ahlaknya, maka semakin baik pula agamanya. Amal tanpa keikhlasan seperti musafir yang mengisi penuh kantongnya dengan kerikil pasir, memberatkannya tetapi tidak bermanfaat. Sesungguhnya rumah-rumah di surga itu dibangun dengan zikir. Jika kamu berhenti berzikir, maka para malaikat juga akan menghentikan pembangunannya.